Selamat pagi pecinta kereta api. Kali ini saya akan melanjutkan penelusuran bekas jalur ganda menuju stasiun Tare. Sebelumnya bekas jalur berada di sebelah selatan jalur aktif. Di sini terdapat jembatan rangka baja. Sebelah utara. Adalah bekas jembatan jalur KA Krian Plosor. Nomor bangunan sepertinya peninggalan Belanda Sama dengan yang ini namun sedikit hilang Bekas jalur masih sedikit lebih jauh dari jalur aktif Bergerak menuju barat Bekas jalur sudah mendekat Seberang perlintasan terdapat jembatan beton Di sisi selatan tampak bekas fondasi Apakah memakai rangka baja bergeser lagi? Pasar yang buka setiap hari Minggu, bekas jalur masih di selatan. masih tampak nomornya bergeser lagi menuju barat jalur melewati sungai kecil dan menggunakan rangka baja Salah satu pondasi tidak tertimbun tanah. Masih tampak nomornya. Tak jauh dari sana, jalur melewati sungai lagi. Masih tampak nomornya. Tetapi tidak dibuat timbul Seperti jembatan sebelumnya Cukup tinggi Beberapa meter dari jembatan, terdapat saluran irigasi. Masih ada nomornya. Mirip dengan yang di dekat stasiun Krian. Sementara sampai sini dulu penelusurannya. Sampai jumpa.